Hello semua, welcome to Mr. My Channel dan untuk update video kali ini kita akan react satu video uh, iaitu live daripada uh, Sabah Government Official uh, bertarikh 31 Julai iaitu uh, sambutan Hari Pahlawan dan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang, peringkat negeri Sabah yang berlangsung uh, di Padang Merdeka, Kota Kinabalu Uh, saya ingin react Ada salah satu slot uh, Di mana mereka melayangkan Pentom Mime Daripada ATM Iaitu Angkatan Tentera uh, Diraja Malaysia Okey tanpa buang masa Mari kita uh, react uh, Video ini guys tuan tuan, tuan dan hadirin-hadirin yang dihormati sempena sambutan hari hati Hari ini kami akan membawa anda hmm, juga. melayani kembangan jiwa kepemiraan Yang di sebuah persembahan khas terpengar Oleh tembara darat Malaysia Mengisahkan perjalanan bira tanah air Dalam menjaga kedabatan negara Dan sehingga berada masih pun siapa Istilah yang kepada anda hari ini Seorang sastra warna negeri Sabah Yang disedamu Tuan Haji Sumpur Bini Usain alias hmm. Usain 51 Negeri munada. Apa di? Berikut adalah berita seluruh seluruh kota Johor diteruskan. Acara perolehan berulang bagi pelancaran keistimewaan selepas sambutan Hari Pahlawan tahun 2022. Sambutan ini dihadiri oleh uh, tuan yang terutama Tun Johar Mahirudin serta Uh, yang amat berhormat ketua musisamba hajiji hajinor ketinggutuk ketingjen tuh uh semua barisanan anuah baju beruniform termasuk juga yang ujung tuh macam putih itu apa orang oh, setup nih ada setup props dengan set Sekali. Acara ini persembahan peristiwa. ini pada 29 Desember 1993. yang akan dipersembahkan oh. Ini peristiwa Kelabakan ya. Peristiwa serangan 1993. Kelabakan pada 29 Desember 1993. Dia ya, adaptasi itu, daripada kebisar, sejarah sebelah Kepada setiap kejuang yang terlibat sekali langsung dalam kejadian tersebut Peristiwa pertempuran ini berlaku semasa era konfrontasi pada tahun 1963 Terjadi perdana ini merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dilukurkan Dan telah menjadi satu titik hitam dalam lipatan sejarah regimen askar Muali kerana telah seorang pedawang dan tujuh anggota lain-lain pangkat daripada pelaturan 1 Kampulia Petun ketiga, Regimen Askar dan Diraja, manakala 18 orang anggota negli cedera. Sifat kepahlawanan serta disiplin yang tinggi anggota tentera semasa pertempuran ini berlaku bagaimana dijadikan pedoman dan ikutan sukan dan masa. Pertempuran ini Berlaku di Peskala Bakan Yang baru diruki oleh Tartun satu Kampenya A3 IMD POS oh, Yang hanya dilengkapi di dua buah kubu Dan 2 buah rumah tanpa karak duri Iterinya Mencari kan Ini, hmm, Pertemuan. ini Pertemuan daripada sering. Apa uh, Adaptasi daripada Penceritaan dan juga uh, Penceritaan daripada Mereka yang uh, apa Menyaksikan ada uh, cemas. Ya, peristiwa kalabakan. Satu, A, Riz, di kalabakan, dan sebagai di dalam sulaman, tentang kejadian yang berlaku di dunia. ini waktu ini kalau saya baca tuan cerita dia tu dia berlaku pada waktu subuh ah kita ada orang bersembahyang tu jadi waktu orang cikgu di rumah masjid tu bila dia bila kejadian tersebut dalam 2000 lepas tu tuan siaran berita kemeri kemudian selama mereka memberikan ke boleh boleh kemudian saya nak pastikan lagu ni boleh masuk dalam YouTube betullah dan berguru dah kami nak lagu ada minat orang merangkap nonton siap hmm betul dan mana dia depan betul siap serangan sampai dekat siap arahkan semua debu betul lah tapi itulah apa pantomime kan pelakon tu dia memainkan aksi dia bukannya bukannya ada dialog ada dialog tapi bukan dia yang melafazkan dialog tu itulah, itulah maksudnya pantomime semahan pantomime Konfrontasi Indonesia, pokoknya guna semutus. Aku ini coba, woi, senapan betul itu, woi, <tik> oh, iya betul. mau peralatan orang betul ini cuma bom salah betul betul nah ada orang mau bawa pistol maipanos senapang mainan ini betul punya nih. Sembarat sesnampang loh. sengit antara ATM dan juga Tentara Indonesia. Uh, Alah mati <laughs> Mati sekawan tahu <tongan> Audio dia Kenapa jadi <tongan> begitu nah, Aku tuh Apa betul betul Ada percikan api Oh. Oke, okay, soalnya effect Ini kok tinggulah badinnya... senapang tuh Oke, okay, oke okay. Tinggal berapa orang sih ya <tuh> fikati tradisi gerakan penganusan satu yang melakukan ah, ini ini sasterawan negeri sabah persono oh, kenapa ni hilang fokus eh hey, julur kamera cepat fokus okey ngam aduh warga oh, tatkala tersiat makna cintanya berhadap tanah hai perken cinta sahaja buat daripada negeri sabak Kamu sungkas tergrak sambil betul betul moyang gila lah kamu diikat di barat gunung harapan harapan bangsa kamu kenapa juga ada debat begitu memang anu siapa lora. anggota ITM di dalam uh, video pun ya tolong komen sebenarnya, kenapa dia buat begitu kita telang, telangkang ayatnya nih dia buat macam tuh tadi kenapa tolong komen Uy, macam betul loh diorang kalau ada darah lagi bagus Sesungguhnya rumah jati diri Membira jatuh Bois Sudah latar hmm. sama, antar, Diikat seungguhnya Tanpa sedikit hmm. melundur Ketika sudah menjajar. apa alamat orang teknisnya? Terbaiklah. Berdiri bulu rumahku guys. Rumah <laughs> Kalau kamu tidak berdiri bulu rumah aku nataka lah. Tapi tiada dua. Kami kumpulan <laughs> wira dunia yang berbicara tapi berdasarkan ini. Menjunjung sejuta cita, cita kami kuburan pejuang yang menjual cita kita kami tak tunggu walau satu satu jujur tanpa pusaran. Kenapa dia dilihat? bumi kami yang ini memelihara makna percaya seiring berbanding pikiran bicara letakkan perhormatan masa depan meraih aduh banyak petul misalnya apa nih di tangan kami dunia harus menyebus luka sengketa oh. luka dusa luka lelepah para penglawan para lawan yang bersembunyi di daratan Ujung putih tuh apa? Aih Oh, doktor dan misi pun masuk dalam perbarisan ah. melaksanakan di Aku uh, perasaan. Berdiri bulu rumahku guys. Aku kalau begitu, memang berjaya lah itu lakuan dia tuh. <laughs> Berdiri bulu rumahku. Penuh perasaan ya. Tak Kekalahan kebersihan di dalam isoman legenda, menderdakan umroh di medan perorangan, empat lawan mesti yang lalu ini bilang bagus nih, yang berderimpangan ini mesti tersusun di terdapat kita namun kau tetap hidup dalam seluruh buri paris kejap-kejap para pahlawan bangsa menampak jelas menempa zaman sejarah mengenjang keberanian pahlawan menentikan sejarah ya, yang terlalu yang terbakar dan pohonnya Rasa menyeberang sekian batan batin membakarnya kemuliaan kesultun kabar bilang siap yang bendera yang akan diibarkan yang dan terus diundi datuk usdi Datuk usdi oni. Suara kali ya. Coba komen di bawah guys kalau kamu tahu. Operasi seterusnya Membunuh sakimat sekitar ibu-sum Kepala yang mempaskan Membunuh orang musuh, Dan mencederakan 23 orang yang lain Pahlawanku Bangkitkan nah, Kepahlawan Menerapkan bangkit. ini nah, nah. itu c'mon, c'mon. Negara kita tidak akan dikenalui sehidupat sekarang Semoga berusaha uh. Dapat dijadikan sebagai satu contoh kondatan Karena membangkitkan Itu mungkin bandera tempat Kepada tanah air percinta uh, ini Skuad atau brigad yang terkorban kali Atau ben, siapun lah pasti Tapi macam bandera brigad Tentera Aduh mungkin bendera Brigade tentara darat ah, ATM pop pop Memang mantap guys mantap mantap mantap menjadi bro lomaku satu detik hitam lah, detik hitam kepada negara di mana ramai tentera kita yang terbunuh dan warga tempatan uh, di sebelah uh, kelabakan iaitu sempadan antara uh, Malaysia dan Indonesia uh, kita harapkan ayahnya menjadi satu pengajaran dan sandaran bahawa keganasan bukanlah uh, bukanlah uh, jawapan bagi segala Masalah. Kembalilah ke meja rundingan jika antara dua buah negara bukan saja Malaysia Indonesia tetapi kita bercakap mengenai umum iaitu apabila ada berlaku masalah, kenalah kita ke meja rundingan. Ya, ini penting bagi mengelakkan kedua-dua pihak mengalami kerugian dan kehilangan nyawa. Itu saja yang boleh saya kupas dalam video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa di update video yang akan datang. Peace out.